itu benar-benar apa asik Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Alsuria. Strike cute, free feel So guys, come back lagi bersama aku Lucy Al Surya dan kali ini yang akan aku reaction adalah Uh, penyanyi asal Rusia yang mana lagunya ini juga famous banget ya di Indonesia. Lagunya ini tuh viral juga guys di sosial media. Nah, lagu apa ini? adalah OB Obzor Yang Ini bahkan aku reaction adalah penyanyi asal negara Rusia, Polina Gagarina yang menyanyikan lagu OB Obeso, obezo, obezo ruzena, guys nah so seperti apa kita langsung aja yuk dengerin lagunya kalian penasaran apalagi saya let's get started obezo ruzena oh enggak asik ya kalau aku nyanyi-nyanyi oke kita langsung dengerin guys Polina menyanyikan lagu obezo ruzena. guys enak banget dengar suaranya wow that's very very cool bener-bener ya baru sedikit aja dia nyanyiin lagunya wow Banyak banget guys yang nonton Kalau udah masuk rapnya ini Udah pasti kalian akan Oh lagu ini ternyata Polina ya kan Yes Oh, wow, wow, keren banget. Oke, okay. wow. Oke okay, guys, gimana menurut kalian benar-benar ini? Luar biasa banget ya Enggak dari suaranya yang begitu power uh. Aku suka banget guys yang bagiannya ini. Itu bener benar apa asik banget bagian yang ini, yang bagian rapnya ya, yang begitu apa ya melodinya itu sedap banget apa didengarin guys? Hmm. gitu oh. oh. hmm. oh. apa beautiful singer banget guys oh <gasps> bagian-bagian dia tarikan itu ya benar-benar wow begitu incredible guys sedap banget ini. emosionalnya itu keren banget cuy ah wow. luar biasa keren banget coy Oh guys, nah itulah guys, uh, lagu dari Polina Gagarina yang berjudul Obe Zena yang begitu, kalau kita ini pasti siapa sih penyanyinya, penyanyinya ya, sering kita dengerin guys ya sering di apa kayak di mall-mall besar gitu ya apalagi di apa di tiktok juga ada guys yang backsound-nya lagu itu, benar-benar keren banget cuy dan apa Uh, bagaimana dia menyanyikannya itu benar-benar, uh, cantik sekali guys. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian juga suka ya dengan suara penampilan ya serta Uh, Emosional dari Polina Gagarina, Silahkan kalian like. Kalau nggak suka ya udah skip aja ya dislike aja. Dan mungkin sampai di sini dulu, guys. Mungkin kalian ada request atau ada komen, ada tambahan, silahkan silahkan kalian komen aja, guys. So, sampai di sini dulu, guys. Guys sampai di sini dulu untuk video reaction aku Polina Gagarina dan kira-kira video apalagi yang bakal aku reaction guys jangan lupa untuk tap stay di channel aku. Terima kasih guys sampai jumpa lagi. Bye, see you. Pakah.